jumpa denganmu kekasihku Dunia seolah akan runtuh um, Makan pun enak Tidurku pun tiada ada Selalu teringat oh ciremu Ini kau namanya Insan sedang jatuh cinta Mengapa? Ucapkan, serasa indah saja Seperti engkau begitu serap dipandang seorang so, oh, yeah. yeah. Terima kasih. rahara cinta, Prahara cinta. Oke, okay. hari ini spesial sekali karena kita ada di Lotus Cafe. Wah, wow. keren banget di